Sebaliknya waspadai jika GBP US bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1.30400 karena ada potensi GBP US diberbalik bergerak bearish ke sekitar area 1.30166. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212